Selamat datang di channel RZPO Di video kali ini saya akan menceritakan film Marjavan Ragu adalah orang jahat yang setia terhadap Ana yang menjadi preman di lokasi Narayan dengan mengendalikan mafia di Mumbai Ketergantungan Ana hanyalah terhadap Ragu karena Ana tidak cocok terhadap anaknya yang bernama Vishnu yang memiliki perawakan pendek. Suatu hari ada sekelompok preman yang mau mengekspor air dari lokasi Narayan, Ana pun langsung meminta Ragu untuk menghentikannya. Ragu selalu patuh terhadap perintah Ana, lalu Ragu segera menghentikannya dan menghajar abis para preman-preman itu. Di lokasi Narayan, ada gadis Kashmir yang bernama Zoya sedang mencari anak-anak untuk dia latih bermusik, dan Ragu pun jatuh hati terhadap Zoya setelah dia melihatnya. Dengan bantuan Ragu, Zoya menemukan anak-anak dan gadis dari rumah bordil untuk kompetisi festival musiknya di Kashmir, dan Zoya sering mengingatkan Ragu untuk menjadi orang baik dan cintai kedamaian. Mengetahui hal tersebut, Vishnu langsung mencari kesempatan untuk menjatuhkan Ragu, karena selama ini ayah Vishnu percaya terhadap ragu, dan Vishnu menentang hal itu, Vishnu pun memperingatkan ragu bahwa gadis itu akhirnya akan tumbuh menjadi seorang pelacur. Di kemudian hari, Zoya mendapat kabar bahwa anak-anak diterima berkompetisi musik di Kashmir. Zoya dan teman-teman sangat bahagia, begitu pun dengan ragu. Dan mereka mengadakan perayaan untuk anak-anak yang mau pergi ke Kashmir. Mendengar hal itu, Vishnu bersama anak buahnya menghadiri perayaan itu, dan di tempat itu pula Vishnu mencaci maki ragu, tapi ragu diam saja karena ragu masih menghormati ayah Vishnu. Ketika Vishnu menyuruh anak buahnya mengambil salah satu dari anak-anak itu, ragu tak tahan dan memukul anak buah Vishnu. Lalu Visnu mengambil senjatanya untuk menembak ragu. Saat itu juga teman ragu yang bernama Maza, menendang dada Visnu, lalu membuat Visnu marah dan pergi. Di jalan, Zoya melihat Visnu memanggil salah satu anak untuk ikut dengannya. Secara diam-diam Zoya mengikutinya, rupanya anak itu disuruh menembak seseorang, Zoya pun melihat dan menyaksikan semuanya. Namun Vishnu mengetahui keberadaan Zoya. Zoya pun kabur, sehingga mereka tidak jadi membunuh orang itu, dan Zoya berusaha mencari bantuan dengan menelpon Ragu. Namun Ragu tidak menjawab telepon Zoya. Selanjutnya Vishnu menelpon dan mengatakan kepada ayahnya, bahwa ada saksi mata bernama Zoya. Ana langsung memerintahkan Ragu membunuh Zoya, tapi Ana tidak tahu bahwa Ragu mencintainya. Akhirnya Ragu menemukan Zoya, dan berusaha membawa Zoya kabur dari Visnu. Namun akhirnya Visnu menangkap mereka, dan memerintahkan agar Ragu, Zoya dan anak-anak untuk dibunuh. Mengetahui hal itu, Ayah Visnu turun tangan, dan memberi tawaran Ragu. Bahwa Ragu dan anak-anak akan selamat, apabila Ragu membunuh Zoya, sebab dia merupakan saksi mata pembunuhan. Mendengar tawaran itu, Zoya memberitahu Ragu, agar Ragu membunuhnya, supaya anak-anak bisa selamat. Tapi Ragu tak tega untuk melakukannya. Demi menyelamatkan anak-anak dengan terpaksa, dan dengan air mata yang mengalir, akhirnya Ragu menembak Zoya dan meninggal di pelukannya. Polisi pun tiba dan menangkap Ragu. Di dalam tahanan, Ragu menyesali perbuatannya, dan terus-menerus mengingat Zoya. Dan Visnu berusaha membunuh Ragu di dalam penjara, dengan memperkerjakan narapidana, sebab jika Ragu dibebaskan, dia akan membalas dendam. Namun, narapidana yang Visnu suruh tidak dapat membunuh Ragu, malah sebaliknya, Ragu yang memukuli mereka setiap hari. Vishnu terus-menerus dihantui ketakutan akan dendam ragu kepadanya. Saat ayah Vishnu mengatakan kepada Vishnu, ragu akan dijatuhi hukuman seumur hidup, malah Vishnu membantu ragu keluar dari penjara dan menyuap bukti-bukti yang menuntut ragu. Dengan rencana saat ragu keluar dari gerbang penjara maka Visnu dan anak buahnya bisa langsung membunuhnya. Ragu pun dibebaskan dari penjara, dan Ana mengetahui bahwa setelah kematian Zoya, Ragu tidak seperti dulu, karena dia selalu ingat pesan Zoya untuk menjadi orang baik dan hindari perkelahian. Ayah Visnu menjelaskan kepada Visnu, bahwa sekarang Ragu sudah tidak seperti dulu. Tapi dengan berbagai cara, Visnu berusaha ingin membawa ragu untuk kembali menuju ke cara lamanya, namun selalu gagal. Setelah Visnu berusaha dengan banyak cara, lalu sang ayah menghentikan Visnu dan menjelaskan kepadanya untuk tidak melakukan berbagai macam cara yang akan membawa ragu kembali seperti dulu. Marah dengan nasihat ayah, Visnu langsung membunuh ayahnya. Dan juga mengirim preman untuk membunuh ragu. Namun, ragu membunuh semua preman itu dan menguburnya. Akhirnya, visnu berhasil membawa ragu menjadi seperti yang dulu. Setelah itu, ragu mengunjungi kuburan Zoya dan bersumpah membalas dendam terhadap visnu. Lalu, teman-teman ragu bergabung bersamanya dalam misi ini. Selanjutnya, di hari dusera. Saat Vishnu datang membakar berhala rawa, ragu muncul dan memukuli semua anak buah Vishnu. Dan saat dia pergi menuju Vishnu, Vishnu menusukkan anak panah di dalam hati ragu. Namun, ragu menariknya ke bawah dan juga membakar Vishnu bersama berhala rawa. Kemudian, ragu jatuh pingsan sambil sekarat, dia pun memberitahu Arzo. Bahwa dia tidak mampu menjadi miliknya Selanjutnya Ragu melihat jiwa Zoya Dan Ragu pun meninggal dengan damai Dikelilingi teman-teman dan keluarganya Polisi datang menuju tempat di mana Inspektur menjelaskan kepada ACP Bahwa Ragu meninggal Sedangkan ACP mengatakan Ragu telah kembali ke kehidupannya bersama Zoya Sekian cerita dari film ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf.